Selalu panjang Di waktu aku Merindukanmu Kau bisa Menjaga aku Hingga diriku Merasa teduh Aku seperti kamu Menginginkan dan memerlukanmu Karena kita tak mampu Untuk selalu pergi menjauh Setia sepertimu Hingga waktunya tiba Aku Datangnya di dalam hatiku Setia seperti hingga waktunya tiba. Oh, oh, oh, oh, oh. kau jadikan Artiku hingga wajib. Waktu...